Alhamdulillah kesempatan hal ini saya mendapatkan amanah dan haji untuk almarhumah Nur Hasanah binti Ar-Rahim as -hari. Langsung saja saya akan membacakan niatnya Nawaitu hajjan an Nur Hasanah binti Ar-Rahim wa ahram tubihi lillahi ta'ala Saya berniat haji untuk Nur Hasanah binti Ar-Rahim As-Hari dan berihram untuknya karena Allah Labai lahu wa inna ila rabbina kalibun. allahumma allahumma allahumma allahumma Ijal, Ijal, Ijalna mabruran, Ijalna mabruran, dan ben mafuran, mashkuran, mashkuran. Ustaz. Sekarang saya sudah berada di karokan di maktab 112 kode seluruh orang kita nama yang ada di Alhamdulillah, Ustadz. Sekarang saya menuju dari Arma menuju Musdalifah untuk mabid di Musdalifah. Nabi kala sharika. Alhamdulillah telah Alhamdulillah telah membatalkan hal Semoga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin. Ya Robbal Alamin. Sofa marwah Sofa marwah. like di Mau lepas Di orang Sebentar lagi nyampai. Semoga almarhumah menjadi haji yang mabrur diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah mau sampai Islan.